Yang saya hormati bersama, yang saya hormati Dr. Hida Fauzia, M.Si, Paku Menteri Tenaga Kerja, Bapak Anwar Sanusi, BHD, Sekjen Kemenaker, dan semua pejabat tinggi media, semua yang di lingkungan Kemenaker, dan teman-teman yang hadir offline di sini, di pondok kami. Semua yang saya hormati, semua warga Indonesia, semuanya teman-teman kita, yang saya hormati insya Insyaallah isi 15 menit mungkin itu maksimal karena kemarin saya dibilangin sama Mbak saya Mbak ini khusus di Kemenaker niat Bu Menteri ketika di Pondok Bakrul Ulum di Jombang saya tidak akan memberi nasihat banyak tapi saya punya filosofi tentang tenaga kerjaan. Tadi sudah disebut bahwa nilai kerja itu badan. Agama manapun pasti setuju kalau orang mendapat rezeki atau mendapat kebutuhannya lewat jalan yang halal. Jalan yang halal itu biasanya pilihannya itu ya terus. Mungkin warisan. Terus Ini penting saya utarakan karena... Nah, nanti akan baca beberapa makalah yang diriwayatkan ulama-ulama top ya, kitabnya Imam Huj. Kenapa kita bicara tentang pekerjaan? Harusnya kita ketika dapat rezeki, itu asumsi Islam, asumsi kebaikan. Itu to'amul wasid ya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 Pak fa'amusnaq bi arba'atan. Jatah rezekinya orang satu, kita hidupkan orang dua ke atas, Datanya orang dua bisa meng orang empat kali. Kemudian ini saya baca saja supaya tambah berkah beberapa teks tentang pekerjaan. Ini di kitab Isya di halaman 85 kalau kitab saya tentang tentang keutamaan kerja, ini dijelaskan inna mina zunu bi zampan layuka firruhu ilalhamu fi tola bil Jadi bagian diredaksikan ina zunu bi zunu pun layuka firruhu fi tola bil Jadi sebagian dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh istighfar.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 karena nafsu, karena hal-hal yang masih. Sehingga uh, status ya, status orang yang dagang. Misalnya, atas sirusoduk, yusaruyawamalkiyamati ma'asidikin wasyuhada. Orang yang dagang, kemudian dia benar, uh, jujur Itu nanti makomnya kelas dia itu bersama para orang-orang yang meninggal sahib. Uh, Pahlawan-pahlawan.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 banyak yang dilakukan sebetulnya. Kebaikan masif, kebaikan bersama. Karena orang ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Saya berkali-kali bilang, kalau saya jadi CIA, jadi orang baik. Kalau ada orang yang awan, kasih suatu ke kita, ya kita senang. Karena kebaikan itu diapresiasi. Misalnya ada, ah, tadi, cerita penakar dapat apresiasi dapat penghargaan. Ya kita senang karena itu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 sudut pandang ya dalam Islam, sudut pandang itu penting sekali. Jadi setelah kita baca beberapa hadis, suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid, keras masjid, dia ngaji, dan ada pemuda dengan cangkulnya, dengan enaknya nglewati Rasulullah. Dia para sahabat tuh komplain, ini ke ngawur sekali, ada Rasulullah ngaji tapi tidak ikutnya, malah berlalu saja ke ladangnya. Tapi ketika di Kan tanda kutip disalahkan. Rasulullah malah bila pemuda tadi. Pemuda kalau dia kerja karena mencari nafkah untuk keluarganya. Yang kecil atau yang tua. Dan supaya dia ada minta-minta orang lain. Tiga sunnahku. Sehingga bentuk sunnah Rasul itu harus orang datang ke pengajian. Dan orang ikut. Fatwa kita. Mu nah, mungkin teman-teman yang sedang bekerja itu tidak lagi mendengarkan ngaji. Sudah melakukan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 Itu yang sedang melakukan isi pengajian itu, ya dia tidak datang karena ngerawat orang tuanya, karena sedang asik dengan istri. Itu harus disebut bagian dari kebaikan nah, dalam kebaikan Islam. Nabi pernah ngedikan kafif ahajikum Kamu kumpul dengan istri kamu itu sampai sahabat protes, "Ya Rasulullah, masa ayat ti'atuna syahwatau wa lahu ajrun. Masa urusan seneng-seneng sama istri dia dapat pahala?" Nabi menjawab, alaih wa hafi haram akan alih wisi. Kalau pelampiasan sahabat itu hal yang negatif atau yang haram, dia akan dosa. ketika meletakkan yang besar, dia dus. Jadi pahala itu segampang itu. Orang asyik dengan anaknya, dengan bercengkrama di rumah. Ya pahalanya besar, karena saat itu berarti dia, dikalkan maksiat, dia tidak bersama dengan nah pekerjaan juga gitu kan orang lain dapat uang karena transaksi narkoba mungkin orang lain dapat uang karena kerja mungkin orang lain dapat uang karena menikah orang-orang yang bekerja luar biasa pak harus kita apresiasi ya maka mau orang-orang ini makomnya itu nanti kalau meninggal makasih orang-orang punya gelar asid gelar yang luar biasa dalam dalam khasianah kewalian orang-orang nah, yang bekerja itu nanti makomnya seperti itu itu adalah e, inspirasi kita yang luar biasa. Sehingga nanti kita tidak melihat orang lain itu, wah wong kok kebetulan orang orientasinya dunia, tok bekerja terus, in kaya raya, jauh ya, kan Kita tidak boleh berpikir, karena apapun banyaknya harta di tangan orang-orang halal, tangan orang-orang baik, pasti efeknya bisa melahirkan pekerjaan, bisa melahirkan kemanfaatan. Dan nanti kalau musibah dagang itu, dari 10 rezeki itu sembilan berkahnya ada di pedagang. Karena kalau pedagang tuh kikir. sedikit kikirnya pedagang. Dia harus mengeluarkan uang. Bayar supir, bayar satpam, bayar yang nyirim jasanya dan sebagainya. Ya, uang tetap berputar. Tapi sebaik-baiknya Anda kalau tidak dagang itu mungkin uang ditabuk. bank mandek. Ya, potensinya itu istikar. Istikar itu menyimpan. Kalau uh, ngelebiak kota tertentu. Darang oleh Karena saya nekun ilmuwan agama. Maka saya hanya cerita bahwa betapa Allah tuh ngapresiasi pekerja. Nabi Dawud tuh seorang raja, kaya raya. Tapi beliau tidak mau makan ilaminkasbiyasi, kecuali hasilnya sendiri. hasil itu di beliau seorang raja, tapi hanya makan kalau tembikar atau anyaman bambunya atau apalah, pokoknya dari anyaman bambu itu terjual. Kalau hari itu tidak terjual ya nggak bisa makan. Padahal beliau seorang raja, sangking ini, ya supaya rezeki yang dia makan, yang beliau makan menghasilkan piyasi dari hasil karyanya sendiri banyak kiai-kiai guru ya, yang secara lahir kaya tapi yang untuk yang untuk dirinya itu sekadar bahkan tangking ekstrimnya di, di kiai itu ada seorang kiai yang yang tanam secara halal dan di tanah yang pasti halal setiap makan, makan yang, yang rovahiyah, rovahiyah itu ya agak agak gura-gura itu. Kafaroi dengan makan pisang itu. Satu pisang dibagi-bagi dan dianggap kafar. Nah kenapa cara-cara publik itu banyak rovahiyah? Rovahiyah itu begini. Mungkin kalau kita kecil, atau tokoh kecil, atau siapa saja yang nasibnya kecil, mungkin kita mau ke pendiri. Misalnya ada kecil kampung tertentu, ke pendiri tapi mungkin setelah kita jadi kei besar itu saya dihutang masjid itu dan kemudian posisi kita mendapat Ini yang menjadikan kita harus tahu seperti tadi, sayarnya Mbak Mus tadi tetap ketika kei kecil pendiri masjid, tanah kita dipakai masjid setelah kita kei besar kok dapat uang dari masjid karena kita kuliah mendapatkan pinter itu kelasnya jadi tokoh di pedalaman akhirnya kita mungkin apa di situ yang manfaat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 Negara ini memberi pada kita. Itu yang diajarkan guru kita, orang-orang kita, hubungan kita dengan negara, dengan orang lain itu. Yunfikun Fikun. Yun fikun itu berkontribusi. Sehingga saya ini termasuk dia yang kalau ketemu orang yang terlalu baik sama saya ini saya sungkan. Karena hubungannya saya mendapat. Tapi kalau ketemu orang yang lebih lemah mungkin saya lebih beda. Karena hubungan kita ini memberi. Itu yang diajarkan alias dulu. -juluk. Bahwa tangan yang atas lebih baik ketimbang tangan di bawah.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 keras untuk e, kalau kita orang yang mungkin agak sewu agak dengki, atau agak hasil berpikirnya tuh enak jadi berjabat enak jadi kita, enak jadi ini e, itu jadi kita repot makanya tunjukkan bahwa kita adalah orang yang berkata orang yang berkal orang yang berkata hero nas yang terakhir karena tadi banyak yang baca pui, banyak saja dan saya senang sekali tapi saya mau cerita tentang Keunikan dunia-dunia wali. Di situ ada seorang wali jadi pegawai. Penjaga kebun. Padahal seorang wali dia penjaga kebun kebun anggur. Penjaga kebun anggur. Nah, karena dia wali ya hanya jaga saja. Tahun-tahun dia jaga di situ. Mungkin 10 tahun. Suatu saat majikannya datang. Saya ambilkan anggur terbaik. Yang paling manis. Nah, karena dia agak pengalaman ngambil yang merah merona. Yang tidak kehitam-hitam. Ternyata kecut sekali.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 Jadi itu memang, apa ya, jadi akhirnya terus, majikan tadi, Dah kamu jadi guru, eh, jadi, kamu enggak pantas jadi kerja, gitu. akhirnya. Dan ternyata, ya tadi termasuk wali besar yang aja ajana-ajana kerja sepuluh tahun, di sama Kep... sekali nggak pernah makan. Suatu saat majikannya datang, minta diambilkan anggur terbaik dia ngambil sekenanya yang dikira baik. Terus kata itu ketuk sekali masang sekali Ketika dimarahin, karena dia nggak pernah sama sekali batungan. Dia merasa on kualitas ya, dijaga, amanah dijaga, tapi komitmen terhadap kebaikan baik akanipun eh, kalau kita bangkrut, yang sakit ya pangan saja bukan kemenag saja. Kalau negara ini koler yang bingung enggak enggak fisik saja kita semua salah sebagai bangsa yang bersama ingin berlunas anfaat. Misalkan, eh rahmatan. Semuanya enak, semua nyaman. Karena kita semua kenal. Seorang rahmatan rahim ketika menyebut Allah pasti yang maha pengasih dan mahan Allah. Nah, saya kira demikian. Mari berdoa bersama. Semoga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 Asaluga vi analaka lahamdala yilahi laanda lahan nan alman nan. Gabati asamawa tiolar dia hayiako yimeda jalariol. An tarasu kona ya wafus nalmo amalati fi abai. Baik alna a minin ma inin ala viinala khofun alai himba lame. Baik al na ya wafaltata induk. Amun mainat. Ya ya warisku karo hotanos. Barasu kuna in sirohos satri lahar.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 Ya eh kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.